Di atas puncak gunung, kedua sosok saling berpelukan untuk waktu yang lama. Sebelum Ying Huan Huan akhirnya mendorong Lindong pergi, dia mengerutkan bibir kemerahannya dan menatap Lindong dengan agak malu. "Ketika berkata itu semua salahmu, mereka pasti melihat kita." Petik 2, mereka dapat menonton semua yang mereka inginkan. Lindong tidak peduli segera setelah itu. Dia tersenyum pada Ying Huan Huan dan berkata. Mengapa kamu menjadi lebih dan lebih seperti bagaimana kamu di masa lalu? Mungkin itu mirip dengan sinar terakhir dari matahari terbenam, kata Ying Huan-Huan dengan lalai. Namun, dia tersenyum samar setelah melihat wajah tegas Lindong. Kami sedang bersiap untuk memulai pemanggilan jiwa. Pemanggilan jiwa, Lin Dong kaget. Sepertinya tidak ada tanda-tanda aktivitas dari kakak senior pertama. Namun, Aku dapat merasakan bahwa dia telah berhasil bereinkarnasi. Setelah tiga wilayah besar stabil, kita akan melibatkan penjara iblis dalam pertempuran yang menentukan. Karena itu, kita perlu memanggilnya. Kata Ying Huan huan kakak senior pertama, Lin Dong mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak, sebelum menjawab, itu benar. Itu adalah life death master. Apakah dia benar-benar masih hidup? Petik 2. Kakak senior pertama mengendalikan kekuatan hidup dan mati di antara kami. Kakak senior pertama adalah yang paling tidak mungkin mati. Kata Ying Huan Huan, pemanggilan paksa ini tidak akan memiliki efek merugikan. Kan? Tanya Lindong. Aku bisa merasakan bahwa kakak senior pertama telah berhasil bereinkarnasi. Seharusnya tidak ada masalah memanggilnya sekarang. Kata Ying Huan Huan, Lindong mengangguk. Life Death Master adalah salah satu dari delapan tuan kuno. Jika mereka mendapatkan bantuannya ketika pertempuran besar dimulai, itu akan meningkatkan peluang kemenangan mereka. Tolong bantu menjaga kami saat kami mengatur pemanggilan jiwa. Baik, serahkan padaku. King Huan-Huan memberi isyarat dengan tangannya. Dan cahaya menyala di puncak gunung saat tuan api dan yang lainnya muncul. Mereka menatap kedua individu dengan tatapan aneh di mata mereka. Batuk. Lindung tidak bisa menahan batu kering setelah melihat ekspresi di mata mereka, sementara wajah cantik Ying Huan Huan memerah. Segera setelah itu, dia menenangkan hatinya dan berkata, mari kita mulai. Kuan Api dan yang lainnya mengangguk. Mereka segera bergerak dan naik ke udara saat riak-riak Yuan Power yang menakutkan keluar dari dalam tubuh mereka seperti air banjir. Yuan Power menyebar, akhirnya, itu berubah menjadi banyak jalinan cahaya. Utas-utas ini secara bertahap berubah menjadi susunan yang rumit. Sementara Ying Huan-Huan dan yang lainnya berdiri di enam sudut susunan. Sebuah penghalang cahaya melingkar naik dan akhirnya menutupi mereka berenam. Ying Huan-Huan melirik guru kegelapan dan mengangguk. Dengan jentikan jarinya, setitik cahaya hitam dan putih tiba-tiba keluar. Cahaya ini melayang di tengah formasi. Itu adalah sekelompok cahaya yang sangat kecil. Dan sepertinya ada seutas rambut hitam melayang di dalamnya. Fluktuasi misterius samar-samar terpancar darinya. Kelompok itu duduk di udara ketika mata mereka perlahan tertutup. Rambut hitam untai itu mulai terbakar. Dan riak misterius yang tak tertandingi diam-diam menyebar sebelum menghilang. Keenam orang di langit semuanya benar-benar diam. Lindung menatap mereka. Setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh. Dia akhirnya mengangguk dan duduk di gunung. Dia sadar bahwa mereka perlu menunggu dengan tenang. Mungkin, sosok berikutnya yang muncul di Cakrawala adalah Sang Life Death Master yang legendaris. Lindung merasakan beberapa rasa ingin tahu terhadap Tuan Kuno yang belum pernah dia temui ini. Mencoba memanggil Master kematian kehidupan jelas membutuhkan waktu. 10 hari berlalu sementara Lindung duduk di gunung. Di langit, kelompok Ying Huan Huan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti selama 10 hari ini. Banyak riak lemah dan misterius yang dipancarkan. Namun, Lindung tidak melihat Live Deat Master muncul. Tampaknya memanggilnya bukanlah tugas yang mudah. Wilayah Iblis dan empat wilayah Suan sangat bergejolak selama 10 hari ini. Dengan tambahan pasukan aliansi Laut Iblis Cautik, kekuatan dua pasukan aliansi besar meningkat secara signifikan. Ini memungkinkan mereka untuk mulai menyerang pasukan Yimu. Kedua belah pihak bertarung terus-menerus selama 10 hari. Keributan dari pertempuran pada dasarnya menyebar ke seluruh wilayah iblis dan empat wilayah suan. Itu adalah pertarungan yang sangat menyedihkan. Darah berceceran di atas tanah, dan langit tampaknya tertutupi oleh aliran sosok yang luas. Perang semacam itu hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, meskipun pasukan penjara iblis sangat kuat. Mereka tidak memiliki bala bantuan. Selain itu, Tiga aliansi besar bekerja sama satu sama lain dan semangat mereka tinggi. Dalam 10 hari yang singkat, kedua pasukan yang ditempatkan di luar wilayah Suan Barat telah sepenuhnya dikalahkan. Mereka benar-benar dikalahkan setelah dikejar oleh tentara aliansi, menderita banyak kematian dalam proses tersebut. Situasi dari tiga daerah besar secara bertahap stabil setelah sekarang bahwa semuanya telah mencapai tahap ini. Begitu mereka membersihkan medan perang dan membuat beberapa persiapan, pasukan dari tiga aliansi besar akan mulai berkumpul menuju empat wilayah Suan. Momentum mereka tidak diragukan lagi sangat luar biasa, ketika orang-orang dari empat Suan daerah dipenuhi dengan kejutan ketika mereka menyaksikan awan hitam seperti gelombang tentara menyapu langit. Dibandingkan dengan ini, perang yang terjadi di wilayah Suan Timur karena gerbang Yuan saat itu hanya dapat dianggap sebagai permainan anak-anak. Tiga tentara aliansi besar berkumpul di empat wilayah Suan. Setelah reorganisasi singkat, mereka mulai menuju wilayah Suan Barat. Tekanan dari aura perkasa mereka bahkan menyebabkan langit redup. Niat pertempuran agung yang terbentuk dari pengumpulan individu yang tak terhitung jumlahnya membuat dunia gemetar. Di puncak megah di dalam perbatasan wilayah Suan Barat, lindung mendeteksi pendekatan dari tiga tentara aliansi besar. Dia membuka matanya dan mengintip ke kejauhan dengan ekspresi serius. Apakah pertempuran yang menentukan akan dimulai? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ketenangan sebelum badai ini membuatnya merasa seolah-olah sulit bernapas. Kali ini, mereka tidak lagi memiliki keberadaan legendaris seperti simbol leluhur, yang dapat mendukung beban terbesar. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk melindungi dunia ini. Lindong sangat menarik napas. Setelah itu, matanya melihat ke arah deretan cahaya di langit. Ini adalah hari ke-15. Namun, pemanggilan itu tidak mengarah ke apapun. Jika bukan karena kepastian Ying Huan-Huan, Lindong akan curiga bahwa Master Kematian Kehidupan gagal untuk bereinkarnasi. Jika ini masalahnya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka semua. Lindong mengerutkan kening. Namun, Susunan cahaya di langit tiba-tiba bergetar tepat saat dia merasa sedikit gelisah di hatinya. Selanjutnya, dia melihat cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke langit. Sinar ini sangat misterius, tampaknya memiliki aura yang kuat, tetapi orang biasa tidak dapat mendeteksi itu. Bahkan lindung hanya bisa merasakannya karena dia telah maju ke tingkat istana ilahi. Kelompok Ying Huan-Huan membuka mata mereka pada saat ini. Beberapa kecemasan muncul di dalam diri mereka. Jika cahaya pemanggilan ini tidak bisa memanggil Life Death Master, itu berarti mereka telah gagal. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu jawaban. Mereka saling bertukar pandang. Mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa. Beberapa perubahan terjadi di Provinsi Desolate Besar yang jauh di wilayah Suan Timur ketika cahaya misterius melesat ke langit. Sosok mungil duduk di sebuah gedung tinggi di sebuah kota di tengah Provinsi great Desolate. kakinya yang kecil, ramping dan adil terayun ke sana kemari saat bibir kecilnya terus menyenandungkan nada gembira. Nada dari bibir gadis kecil itu tiba-tiba berhenti ketika dia mengangkat wajah kecilnya. Dan melihat kekejauhan dengan ekspresi yang hilang. Matanya yang lugu dan besar itu bisa melihat sinar cahaya yang sangat menyilaukan di langit yang jauh. Itu adalah... Kaki gadis kecil yang berayun perlahan terhenti ketika warna yang tak terhitung jumlahnya berenang di matanya yang besar. Segera setelah itu, ekspresi menyakitkan muncul di wajah kecilnya seolah-olah ada sesuatu yang terbangun jauh di dalam benaknya. Bang, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak, menyebabkan awan di langit di atas kota terdistorsi. Mereka samar-samar berubah menjadi awan hitam dan putih besar sepuluh ribu kaki. Itu berputar dan menggeliat karena berubah menjadi awan bundar raksasa. Awan raksasa itu hitam dan putih, muncul seperti hidup dan mati. Seorang tokoh tiba-tiba keluar dari dalam kota. Setelah itu, dia dengan cepat muncul di gedung tinggi dan memandangi gadis kecil itu, yang matanya yang besar dipenuhi dengan perubahan warna. Kecemasan melintas di wajahnya saat dia buru-buru menangis. Yin apa yang terjadi denganmu? Gadis kecil bernama Yin Yin itu perlahan mengangkat wajah kecilnya, dan menatap wanita cantik dan tersayang di depannya. Dia dengan cepat memberikan yang terakhir senyum tipis. Namun, senyum ini tidak lagi memiliki penampilan polos dan riang sama seperti sebelumnya. Kamu, wajah cantik Jiang Sui sedikit pucat saat dia mengamati Yin Yin saat ini, sementara air mata berkumpul di matanya. Apakah, apakah kamu sudah bangun? Ingin berjalan keluar dari gedung tinggi. Menginjak udara ketika dia tiba di depan Jiang Sui dan dengan lembut memeluknya. Suaranya masih tampak sedikit tidak matang. Terima kasih kakak perempuan. Jiang Sui sedikit gemetar saat dia melihat gadis kecil di pelukannya. Matanya merah saat dia berkata, Apakah kamu masih adik perempuanku? Kebangkitan tidak berarti ingatan lama dihapus. Meskipun aku telah berubah. Aku adalah life death master dan ingin. Ingin berkata dengan lembut, master kematian kehidupan sosok Jiang Suez bergetar. Dia sadar bahwa ingin adalah reinkarnator, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa mantan reinkarnasi ingin sebenarnya akan menjadi salah satu dari delapan tuan. Live Death Master, kamu, apakah kamu akan meninggalkan kami? Jiang Suez bergumam, "Tidak mungkin. Aku akan membantu mereka. Kakak perempuan harus tahu penjara iblis." Kita tidak akan pernah bisa hidup dengan damai jika kita tidak menghabisi mereka. Petik 2, ingin menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pada Jiang Sui dan berkata, kakak perempuan, kamu dapat yakin bahwa aku akan kembali setelah aku menyelesaikan masalah itu. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2, Jiang Sui terdiam. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan memeluk gadis kecil itu seolah dia takut kehilangannya. Ingin juga memeluk leher Jiang Sui. Setelah itu, dia dengan lembut mencium leher Jiang Sui. Segera setelah itu, tubuhnya perlahan memudar sampai dia benar-benar menghilang. Kamu harus kembali. Jiang Sui menatap lengannya yang sekarang kosong saat air mata jatuh tanpa sadar. Lindong memandang sinar di langit, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan matanya mengintip ke kejauhan di mana cahaya berkedip. Sesaat kemudian. Sesosok kecil muncul di depan mata cemas mereka Cahaya menghilang dan seorang gadis kecil terungkap Selanjutnya, kelompok Lindung benar-benar terpana Kamu, Lindung menatap gadis kecil yang agak akrab dan imut ini saat rasa tidak percaya muncul di matanya Kamu, kamu adalah Yin Yin Kakak laki-laki, ingin -laki, memberi Lindung senyum manis Setelah itu, dia langsung menerkam ke arahnya di depan Ying Huan-Huan dan mata tertegun lainnya Lindung menatap mata hitam besar gadis kecil ini. Perasaan mendalam telah muncul di dalam mata yang semula murni dan polos itu. Kedalaman seperti itu muncul seolah-olah mereka telah melihat hidup dan mati. Tubuh Lindung secara bertahap menegang. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Life Death Master yang telah mereka cari sejak lama? Sebenarnya, Yin Yin bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1290 mengumpulkan pasukan di puncak gunung. Lindung menatap gadis kecil itu yang melompat ke pelukannya dengan beberapa kejutan yang tersisa di matanya. Sebenarnya, butuh waktu yang lama sebelum akhirnya dia menghirup udara dalam dan menundukkan kepalanya untuk melihat ingin. Segera, dia melihat yang terakhir menatapnya dengan mata tersenyum lebar. Namun, matanya tidak lagi tampak polos seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada ekspresi menggoda di dalam mereka Sungguh tak terduga, orang yang aku temui bertahun-tahun yang lalu sebenarnya adalah Life Death Master yang terkenal sekarang Lindong menghela nafas yang rumit di hatinya Apakah Yin, Yin saat ini masih gadis kecil yang naif dan polos yang dia temui di masa lalu? Bahkan, Lindong tidak bisa menemukan sedikit pun tanda gadis itu di matanya Mungkin ingatan Yin Yin telah bergabung dengan Life Death Master tetapi sampai sekarang, dia kemungkinan besar adalah live death master. Tidak perlu cemberut, reinkarnasi tidak sama dengan kelahiran kembali. Penggabungan dua set ingatan tidak sama dengan menyingkirkan salah satunya. Dalam hati aku, aku masih ingin yang sama ketika menghadapi kakak perempuan. Mata hitam besar ingin tampaknya telah melihat melalui pikiran Lindong saat dia tertawa berkata. Lindong menggaruk kepalanya. Setelah itu... Dia memandang Ying Huan-Huan dan yang lainnya, yang berdiri di sampingnya. Sebelum dia mengangkat bahu dan berkata, kakak perempuan seniormu sudah kembali. Halo semuanya, apakah kalian merindukanku? Ingin melambaikan tangan kecilnya ke arah kelompok Ying Huan-Huan. Sementara itu, senyum di wajah kecilnya terlihat sangat polos. Kakak senior-senior, penampilan ini sangat cocok untukmu. Master Tata Ruang berjalan ke arahnya dengan senyum sebelum dia mengulurkan lengannya dan menarik rambut panjang ingin. Namun, yang terakhir segera melompat sebelum dia dengan kejam menarik telinganya dan berkata, Ruang kecil, kamu harus hormat terhadap kakak senior. Di mana sopan santun kamu? Berapa kali aku katakan sebelumnya? Petik 2 Ketika Flame Master dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung tertawa getir. Tanpa diduga, bahkan setelah penampilannya berubah, Sifat kasar Life Deat Master tetap sama. Setelah memberi kuliah pada guru Tata Ruang, Life Deat Master akhirnya menepuk tangan kecilnya sebelum dia berbalik untuk melihat wilayah Suan Barat. Tepat, ekspresi gelap melintas di matanya yang besar sebelum dia berkata, sepertinya mereka telah menemukan penjara penekan iblis yang sebelumnya aku tekan. King Huan Huan mengangguk dan berkata, saat ini, pasukan dari tiga aliansi besar sedang bergegas. Setelah pasukan mereka tiba, kami akan menyerang wilayah Suan Barat dan membasmi penjara iblis. Petik 2. Aku tidak pernah menyangka bahwa perang dunia besar lainnya akan segera dimulai. Namun, kali ini, guru tidak ada untuk membantu kami. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sementara itu, suaranya yang masih remaja mengandung kehitmatan yang membuat seseorang merasa tertekan. Ekspresi kelompok Master Api menjadi semakin khusyuk setelah mendengar ini. Kakak senior yang senior, tidak perlu terlalu pesimis. Guru mungkin tidak lagi ada. Tetapi penjara iblis juga kehilangan Kaisar Imo mereka. Faktanya, mereka terjebak di dunia ini seperti tahanan dan pada akhirnya tidak mungkin mereka bisa lolos dari kematian. Kata Ying Huan-Huan. Haha, itu benar, guru mungkin tidak ada. Tetapi Imo yang paling menakutkan. Kaisar Imo juga tidak ada. Sang guru hidup mati tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Kilatan menakutkan melintas di matanya yang besar sebelum dia melihat wilayah Suan Barat dan berkata, Kali ini, kita harus menyingkirkan mereka sepenuhnya. Tentara aliansi akan tiba dalam dua hari lagi, kata Master Api. Ya, Live Dead Master mengulurkan tangan kecilnya sebelum dia tersenyum berkata, Kalau begitu, Mari kita tunggu dua hari lagi. Setelah itu, kita akan pergi dan memusnahkan semua imu. Petik 2. Meskipun dia memiliki senyum polos di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini, keinginan membunuh yang menakutkan dalam kata-katanya menyebabkan suhu di sekitarnya anjlok. Kakak, The Life death Master memiringkan kepala kecilnya sebelum dia menatap Lindong. Tidak bisakah kamu memanggilku dengan cara ini? Lindong bergidik tanpa sadar sebelum dia berkata tanpa daya. Life Death Master tanpa sadar tertawa sebelum berkata dengan malas, "Kamu memang cukup mampu. Bahkan seorang ratu es seperti adik perempuan junior kami ditaklukkan oleh kamu. Katakan padaku, teknik apa yang kamu gunakan?" Petik, 2, kakak senior-senior, "Gingguan senior, Huan berteriak, 'Agak tak berdaya!' Haha, baiklah, aku akan menjatuhkan ini." Namun, anak kecil... Kamu memang cukup mampu. Sudah berapa tahun berlalu. Namun, kamu benar-benar membentuk istana ilahi. Sepertinya kamu sama sekali tidak kalah dengan adik perempuan junior. The Life death Master tertawa. Dia secara alami mendeteksi kekuatan Lindong. Meskipun budidaya Yuan Power-nya hanya pada tahap reinkarnasi dan hampir tidak menonjol di matanya. Riak yang dipancarkan dari istana ilahinya mengejutkannya. Di samping mereka... Flame Master dan sisanya mengangkat bahu mereka ke arah Lindong. Jelas, mereka sudah terbiasa dengan ini. Kalian semua bisa melanjutkan tanpa kita. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan adik perempuan junior. Petik 2. Life Death Master menarik Ying Huan-Huan ke samping sebelum mereka berjalan ke kejauhan. Setelah itu, dia berhenti di samping tebing. Setelah itu, senyum di wajah kecilnya berangsur-angsur menghilang saat dia berkata. Kamu menekan kekuatan di dalam tubuhmu. Apakah aku benar? Aye, King Huan Huan melihat ke kejauhan dan mengangguk lemah. Life, Death, Master duduk di tepi tebing sebelum dia bergumam. Dalam kondisi kamu saat ini, tidak mungkin bagi kamu untuk mengalahkan Raja Kursi Surga. Kakak senior-senior, jangan khawatir. Aku sadar akan keterbatasan aku sendiri. King Huan Huan tertawa. Life, Death, Master menghela nafas. Kamu benar-benar telah berubah setelah satu reinkarnasi. Namun, kamu harus melakukan apa yang menurutmu cocok. Lagi pula, di antara kita semua, kamu adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Raja Kursi Surga. Saat ini, Ying Huan Huan juga duduk di sampingnya. Sementara itu, tangannya yang halus melilit lututnya saat dia berkata dengan lembut, alangkah baiknya jika Yimo tidak ada. Jika itu masalahnya, tidak perlu baginya untuk membangkitkan kekuatannya. Juga tidak akan harus membekukan semua emosinya dan menahan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dengan ekspresi yang rumit di wajahnya, Life Dad Master berkata, Sangat sulit bagimu. Mengapa beban ini harus jatuh di pundak kamu? Petik 2, King Huan-Huan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya sebelum dia berkata dengan lembut. Jangan khawatir. Kali ini, kita pasti akan muncul sebagai pemenang. Petik 2. Setelah mereka memanggil Live death Master, dua hari berikutnya agak damai. Sesekali, mereka akan melihat ke arah utara. Di negeri yang jauh itu, mereka bisa mendeteksi bahwa keinginan yang menakutkan untuk bertarung perlahan-lahan menyapu. Keinginan bertarung itu bisa mengguncang dunia, bahkan terlepas dari kekuatan Master Kuno yang hebat. Ekspresi mereka berubah serius. Aura ini terbentuk setelah mengumpulkan setiap ahli top di dunia ini. Oleh karena itu, ini bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh seorang diri. Pada hari ketiga, ketika sinar matahari pertama bersinar ke tanah, ketenangan sebelum badai berangsur-angsur mereda. Kelompok lindung mengangkat kepala mereka sebelum mereka melihat sosok yang tak terhitung meluap dari langit yang jauh, seperti segerombolan belalang, bahkan. Suara angin deras mereka yang tajam bisa terdengar dari 300 mil jauhnya. Banyak kelompok besar tentara yang kuat bergegas mendekat. Akhirnya, mereka secara bertahap mendarat di depan gunung ini. Sekilas, langit dan tanah tertutupi oleh lautan manusia yang luas. Bahkan, dengan sekali pandang, tidak mungkin untuk mengakhiri pasukan aliansi besar ini. Lindung dan tujuh dari mereka berdiri di puncak gunung. Setelah itu, banyak ahli dari tentara aliansi menemukan keberadaan mereka. Segera, suara-suara hormat dan tertib bergema. Salam untuk para tetua. Setelah itu, beberapa tokoh bersinar menembak dari dalam tentara aliansi besar. Setelah itu, mereka dengan cepat mendekati puncak gunung. Kakak laki-laki, suara yang kuat terdengar. Setelah itu, sosok seperti menara logam langsung bergegas menuju lindung. Dia mendarat dengan berat di puncak gunung, menyebabkannya bergetar sedikit. Api kecil, ketika Lindong melihat menara logam seperti manusia, jejak sukacita melintas di matanya. Saat ini, api kecil tampak lebih berotot dibandingkan sebelumnya. Namun, kulitnya tampak sangat kasar. Sementara itu, cahaya ungu emas samar-samar sedang dipancarkan darinya. Fluktuasi ini, kilatan melintas di mata Lindong. Ini karena dia bisa mendeteksi fluktuasi yang relatif akrab dari dalam tubuh Little Flame. Itu adalah kekuatan simbol leluhur. Ini simbol ancestral kekacauan. Sang guru kekacauan tersenyum samar. Dia mengukur tubuh Little Flame sebelum mengangguk. Sepertinya dia cukup puas dengan siapa simbol leluhur pilih sebagai pemilik barunya. Flame kecil menggosok kepalanya dan tertawa. Satu tahun yang lalu, aku sengaja menemukannya. Setelah itu... Aku mencobanya dan akhirnya memenangkan pengakuan dari simbol ancestral kekacauan. Petik 2, Lindong menyeringai dan mengangguk. Dia senang bahwa api kecil memiliki kesempatan pertemuan seperti itu. Faktanya adalah mungkin baginya untuk mendeteksi bahwa Little Flame telah maju ke tahap reinkarnasi. Bersama dengan simbol leluhur kekacauan. Tidak perlu bagi api kecil untuk takut bahkan jika dia melawan Raja Imo yang sebenarnya. Lindong tersenyum. Setelah itu, matanya beralih ke sisi api kecil. Di tempat itu, berdirilah seorang pria muda jangkung berpakaian hitam tampan. Siapa lagi yang dia bisa selain Marten Kecil? Namun, mungkin itu karena dia bertanggung jawab atas aliansi wilayah iblis. Wajahnya tampak lebih dingin dan lebih keras dari sebelumnya. Pada saat ini, Marten Kecil juga melihat Lindong. Sementara itu, ada ekspresi hangat di wajahnya yang tampan. Keduanya tersenyum ketika mereka saling memandang. Perasaan persaudaraan di antara mereka berdua tidak diragukan. Itu benar. Ada seseorang yang benar-benar ingin bertemu denganmu. Seolah-olah dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Little Martin berbalik dan melambaikan tangan ke pasukan aliansi wilayah iblis di belakangnya. Setelah itu, cahaya terang melintas. Kemudian... Cahaya terang itu menghilang sebelum seorang wanita muda yang cantik dan ramping muncul di depan Lindong. Wanita muda ini memiliki tubuh yang lembut dan tinggi. Sementara itu, dia mengenakan gaun panjang sementara rambut hitamnya diikat secara acak. Kulitnya seputih salju dan dia memiliki willow sempit seperti pinggang. Dia memiliki alis yang tinggi, hidung yang tinggi dan bibir merah yang seksi. Ketika dia melengkungkan bibirnya, Senyum di sudut bibirnya terlihat sangat mempesona dan itu akan menyebabkan jantung seseorang berdebar. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat orang linglung. Kamu, kamu Xin King. Namun, Lindong tidak kehilangan akal karena kecantikannya yang menyihir. Sebaliknya, dia hanya menatapnya dengan kaget sebelum dia berteriak dengan gembira. Xin King menyapa Tuan Lindong. Wanita muda itu membungkuk ke arah Lindong. Namun... Ada jejak godaan murni dan alami yang mengalir dalam senyum tipisnya. Sementara itu, ada kegembiraan di dalam matanya yang cantik dan hidup, yang tidak bisa disembunyikan, karena dia menatap Lindung dengan berani. Wanita muda ini sebenarnya adalah Sinking, gadis yang telah menemani Lindung ke daerah iblis saat itu, hanya untuk akhirnya menyegel seluruh pengawalnya untuk menerima warisan rubah sembilan ekor. Namun, dalam beberapa tahun, Wanita muda dari sebelumnya telah mengalami transformasi drastis. Kenyataannya, dia tidak lagi terlihat sehalus dan pemalu seperti sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan mental Lindong, dia tanpa sadar merasakan sedikit ketegangan ketika dia menatapnya dengan mata berair cerahnya. Rubah sembilan ekor memang sangat menarik. Tidak mengherankan meskipun sang guru yang menyelamatkan memiliki seorang istri, ia masih memiliki hubungan dengan rubah sembilan ekor. Bagaimana kabar kamu, Lindong? Tersenyum bertanya, Xin Qing melengkungkan bibir kecilnya dan mengangguk. Dia berkata, "Suku sembilan ekor kami sekali lagi menjadi salah satu suku penguasa di wilayah iblis. Ini semua berkat bantuan tuan Lindong. Xin Qing tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini." Petik dua. Lindong tersenyum ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi pada burung rubah ekor sembilan. Dia merasakan sukacita di dalam hatinya. Banyak tokoh sekali lagi bergegas dari jauh King Tan, Ling Qingzu, Tang Xinlian, King Zi dan banyak anggota elit aliansi telah bergegas King Huan Huan memandangi pasukan aliansi Sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata Karena semua orang ada di sini Ketiga pasukan aliansi akan dikomandui oleh Nona Xinlian Semua orang harus melakukan yang terbaik untuk membantunya Petik 2 Jika kita kalah perang ini kemungkinan setiap makhluk hidup di dunia ini akan jatuh ke tangan penjara iblis. Dimengerti, semua orang menangkupkan tangan mereka bersama saat mendengar ini. Jelas, mereka semua tahu betapa pentingnya pertempuran terakhir yang akan datang. Dalam hal itu, King Huan-Huan bertukar pandang dengan Life death Master dan yang lainnya. Setelah itu, ekspresi tegas melintas di mata mereka. Ayo pergi dan serang wilayah Swan Barat, bersambung.